untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Bang akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar pertama persahabat ya Biar makin semangat, kasih vitamin yang ungu dari idola kesayangan kita Walaupun vitamin lama kalau dari Leslar, dari warga Konoha Gak ada basinya bersahabat Karena Lesti dan Rizky Bilarin selalu menontonkan Selalu menyuguhkan Keromantisan, kekiutan Yang sangat luar biasa Dengan kesederhanaannya Masya Allah, mudah-mudahan Leslar selalu Banyak doa, support Dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kita ini Disimak juga di kalimat komentar ya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Salah satunya dari akun Bubble mengatakan Masya Allah keluarga favoritku til Janah Leslar kesayangan bahagia selalu Masya Allah Ini doa dan support yang terbaik persahabat untuk idola kesayangan kita Selanjutnya disimak juga kabar dari Igun Sudarmono Persahabatnya ini mengabarkan cek lagu-lagu Indonesia terbaik minggu ini yang ada di 16 chart musik indo persahabatnya, Alhamdulillah tentu, lagu idola kesayangan, Lesti Kejora dengan lagu sekali seumur hidup berada di nomor 6 persahabatnya, luar biasa di 10 besar, posisi ke-6 sekali seumur hidup tentunya memang selalu menjadi favorit warga Konoha Alhamdulillah persahabatnya Tentunya idola kesayangan kita selalu muncul di lagu-lagu pilihan Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Igun Sudarmono Yuk kita cek lagu-lagu Indonesia terbaik minggu ini yang ada di 16 chart musik Indo Juara satu ada duo kece Yang punya lagu kece kesukaannya orang dalam tuh Yang judulnya Stars para sahabat, ya Dan Alhamdulillah idola kesayangan kita berada di nomor 6 untuk berikutnya juga persahabat ya, masih diunggahan Igun Sudarmono Ini juga ada sebuah info untuk warga Konoha Chart Musik Indo Award 2022 akan segera hadir Ini kejutan spesial juga Bismillah persahabat ya, Lesti Kejora Masuk juga dan bisa memenangkan di Musik Indo Award 2022 Ini akan segera hadir Kemudian juga persahabat disimak di akun bens Radio 1062 FM Ini juga mengabarkan lagu-lagu terbaik 10 tangga lagu jawara persahabat Sepultura Yang pertama ini suatu kebanggaan Alhamdulillah Lesti dengan lagu sekali seumur hidup berada di nomor pertama Masya Allah Terus persahabat ya request lagu-lagu Bunda Lesti di radio Mudah-mudahan semakin banyak yang suka, semakin banyak yang tentunya support untuk karya-karya terbaik Lesti. Dan mudah-mudahan ada karya terbaru yang diluncurkan oleh idola kita. Kemudian juga bersahabat kabar selanjutnya. Ini ada kabar yang sangat membahagiakan langsung dari Bang Boril mengenai jadwal Leslar hari ini. Alhamdulillah, nanti malam bakal ada kejutan spesial di atas panggung di a 5 Indosian Sudah dipastikan, Lesler akan tampil hadir di acara a 5 malam hari ini Bakal ada kekiutan, keromantisan, dan pastinya kegesrekan dari idola kesayangan kita di atas panggung Disimak juga sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa malam ini ada penampilan Leslar di program DA5 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya, terima kasih Itulah info resmi dari Bang Boril mengenai jadwal Lesti dan Billar. Selanjutnya kita mampir ke unggahan Ibu Siwi Ibu Siwi juga satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah kabar Acara Dangdut Akademi 5 Top 24 Grup 1 Show itu akan ditayangkan malam hari ini live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ternyata di sini ada ada perubahan jam persebet ya. Sebelumnya kita lihat di Bang Boril itu pukul 20.30 dan di sini Ibu Siwi memberitakan dan mengabarkan bahwa untuk malam hari ini live-nya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Ibu Siwi Yay, malam ini kita akan melihat penampilan pertama dari top 24 grup satu song Yang pertama ada Ebi Bima, kedua Ling Wajo, yang ketiga Muji Barita Kuala, dan yang keempat itu ada Wiranti Gorontalo Tentunya bersama juri juga para host kesayangan kita Saksikan di aliman top 24 grup satu show Malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan aplikasi video.com Pukul 20.00 jangan lupa bersahabat ya Sebelumnya tentunya ada jadwal 20.30 dan untuk warga Konoha jam berapapun itu persahabat ya dipastikan kalian harus lebih awal untuk menyaksikan IndoSiar karena di opening pasti bakal ada sesuatu kejutan yang akan disuguhkan mudah-mudahan ada vitamin yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita tentunya stay tune di IndoSiar malam hari ini di acara dangdut academy 5 top 24 grup 1 show. Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan. Amin. Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ya untuk rating Indosiar dalam acara Dangdut Akademi 5. Emang ini bersaing banget dengan KDI, persahabat ya. Dan pastinya DL5 ini masih... Mendominasi untuk rating Masih berada di puncak persahabat ya. Keren banget untuk acara d 5 Semoga semakin Sukses dan semakin Banyak yang tentunya Menonton dan selalu